Eh, sah kemenurut masih belum bisa, cuman bisa sedikit. Ini ada ada berapa ini? Tiga kali tiga itu apa? Ayy. sini aja pasang, hmm. ini tiket cepat buah terus di sini, terus ini, bu ini, terus, ini, es krim Oke, okay. nah, ini ada yang tiny juga, ada yang tahi. ini Itu kali tiga ya. Nah, sama punya nah, jalan ke punya, lihat kembali lagi. Bumi, de de terus sama ya lapi belum juga segitiga eh nanti bisa loh tiga tiga tiga tiga terus pasti Oh, ini agak tipis dan tipis. Sama lo biru depannya. Yang biru. Sekelas ini juga putih. Ih, ini sama kuning kuning. Oh, kita di sekelas ini. Pak Roni. Mau yang kecil aja 3. ini. Tiga. Okay, so kita dulu ya. kita uh, Kita coba sampai 30 aja Sony dan pasti satu blok buat jedan ayo betulin ayo betulin ayo, ayo ayo bukan bukan ayo ayo ah, bu. Tuh, ayo tepuk tangan ayo. sekarang oke okay. mau yang kecil yang gede yang gede aja oh ini mau diacakin yuk lagi dan <situation> juga cepat yuk cepat bersih yuk ayo dikit lagi dikit lagi dikit lagi ayo ayo good mantap acakin buat aku oke okay. sama yang kecil juga ya cinta kan gede sama kecil bukan hmm tadi ya, segitiga aku natiin dia acakin sama Ney oke satu blok semua Ney satu blok Udah, selesai tinggal yang ini satu blok ya. and oh. <tuk> yuk sekarang aku acakin dia udah kan segitiga yuk cepat wait <tuk> share lagi nah. gitu juga ya aku oke nih pakai buku itu ada Bokonya lagi di charge, charge biar kelihatan ya kita tiga-tiganya harus acak semua acaknya dua blok sana. dan bertulur ini boleh nah, satu blok mau yang kecil yang gede yang yang yang kecil Yang kecil Yang kecil Ini, ini, ini. kecil Wacak 20 Ini satu. Tapi, tapi, tapi Satu Satu Satu Dua tapi, tapi Tapi Bisa, emang bisa sih <laughs> Ayo, Ayo. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh cuma udah dihitung Hitung ya? Tujuh, lah, pokoknya tujuh lah, nanti, liat. Oh, salah Udah, dikat aja dikat Tujuh, tujuh. Masih. Gimana, oke, oke, oke Oke okay, kita akan coba cepat satu dua kita acak dulu 1,2,3 dua tiga nah ini satu dua tiga kita, satu, dua, tiga. Ah, susah. Nah. Nah, kita buat ini. Nanti juga bisa cepet di Ayo ayo cepet. Sang acaknya yang sama. Ingat Kayak gini ikutin kayak gini kayak gini ayo cepet. Oh, Come okay. on Aku akan coba cari sambil mesin. Oke kita akan coba lagi. Sabar. Aja hey, jangan yang dia. We oh, uh, banget banget. ini eh, susah sih. Uh, ah dan Oke okay, biru, di... biru di depan. Eh merah biru di depan. Anida itu biru di depan. Yuk, sam kita. Ayo jangan kayak gini. Ayo semuanya kayak gini. Oh yang Ayo kayak gini. Sayang kecil. Nah, wacakin aja deh. Iya, iya, iya, iya, iya, oke, bro, Ya, aku menang oke, sel piramid, piramid, yuk, ya, ayo cepet, nih, yuk, aku mau ngomong, aku mau ngomong, aku mau ngomong, aku mau ngomong, aku mau ngomong, aku mau ngomong, aku mau aku mau ngomong, aku aku aku aku Oke oh, Kok pegang dulu nih Pegang, pegang dulu Jangan diacak Oke okay? Kalau diacak Iren harus bisa kembali ya? Jadi Nah tutorialnya kayak gini Blok Blok Kembali ya? Itu baru 2 sq Kan itu mah 2 bloknya beda lagi nih 2 sq okay. Serang 3 sq Balik Sama pinggir ya Lihat Lihat Kayak begini Ayo cepat Ayo-ayo nggak ayo. bisa Ini Aku pingginya yang kecil Aku aku kecil ambil gara-gara ah gimana sih ini ah ah oh. oke okay. tenang jika kalian gak bisa main dan udah teracak jipas kalian lagi lihat youtube tenang ada aplikasi yang namanya Cube atau itu e, namanya itu remover cube atau solver pokoknya deh tentang solver solver di plastik. Iklasinya aku munculin Enggak. nih, nah, di sini aku foto dan kita Ayyay. akan munculin menggunakannya. Kita masuk ke aplikasinya ya, jadi oh, yeah. jangan diacak dulu yang lain. Yeah. Oke, kita ke App Solver. Solver, Solver, nah, pilih apa? Ini banyak jenis pemikir. Ada pyramix, senang sama ini. Pyramix, piramida, kayaknya mah. Oh, uh, oh, Di sini kita pilih, bebi jangan, bebi. jangan kita pilihnya jangan Magic Cube tiga kali tiga tiga kali tiga tapi kita pilih yang magic cube tiga kali tiga tiga kali tiga oke okay. iya ya tunggu dulu ini dipetulin oke okay. kan ini acaknya sama jidan oke okay. kita bakal kasih warna di sini ini gak bisa foto cuman lebih baik kasih warna ini warna apa aja ini tanpa iklan ya. ini kalau misalnya oren oren terus kuning Orang oren kuning putih putih kuning di bawah terus nih gua apain nih oren oren kemera oren nama yang mellow muka panda sasa sasa mantap oke jangan langsung aja bisa putar video bisa putar video misalnya jadi dia akan otomatis terus kita bisa pilih slow faster slower contohnya seperti ini nih nih mau cepet banget boleh mau lambat banget boleh kayak pastinya yang buat pemula tuh di angka segini se eh, segini sampai segini kalau udah tiga hari main rubik atau empat hari segini biasanya B harus ditingkatin terus Oh, masih ba baru beli rubik segini oke okay. kita ulang lagi kita bisa pakai ini itu metode yaitu kayak gini jadi kita pencet ini dan blue ini perjalanan sendiri kalau masih pemula banget baru beli dan tahu aplikasinya dan tonton video ini oke okay, kita akan pencet lagi oke okay. Tuk, aku contohin ya ya ini kita bakal lihat kamera nih lihat, lihat selesai lihat, nih, selesai tuh ya oke sekarang kita udahan dulu main mobilnya atau belum